Perih, perih, perih, perih. Ya, ya, maka... apa ini kak? Ya. kamu ngapain? Iya, mau siapin semuanya. Siapin apa? Iya, ya. ya, udah kan kamu, kamu tenang aja, santai. Iya, iya.